Perkenalkan, nama saya Ahmad Mekdet Azmi Dari kelas A1 2021 Nomor absen 03 Di sini saya akan mempraktekkan permainan lobang babi Untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi fisik pendidikan jasmani yes Jepok Epkip Universitas Lambung Mangkurat 2021 Terima kasih